ada di tanganku to till the enemy the Smash them. tidak ada namaku Julian Hanya punya senyuman itu Bahaya, ini membuat ketagihan Tanpa keraguan Jangan lari Mendekatlah Kunci Ingatanku melengkapiku waspada murnika like the warna Ingat, salju yang turun. Yang kamu lihat hanya kegelapan. Sesuai tujuan. Waspada Tanpa keraguan Berhenti! Aku hanya punya senyuman itu Yang kamu lihat hanya kegelapan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 Jangan lari, <gallion> mulika Mendekatlah. Ingatanku, melengkapiku Mau kemana? Jangan lari nila, putih, dan Ini membuat ketagihan. Sesuai tujuan. Kerja bagus. Tidak ada kehangatan di sini. Huh! Yang kamu lihat hanya kegelapan. Keraguan Ba. mau kemana? Bahaya ini membuat ketagihan. Terima <tukens> <Initial retreat>. kasih <tukens> melengkapiku Aku ingat, salju yang turun. Jangan lari. Aku memerlukannya Mau kemana? Antikam Waspada Gelah uh. Gulita Sesuai tujuan Aku hanya punya senyuman itu. Baraya ini membuat ketagihan. Tidak ada kehangatan dan Untuk apa? Aku memerlukannya. Warna. Aku ingat salju yang turun Hentikan Oh, come on, uh. Burlika. Untuk apa? Kita sudah sampai